Halo Lini, terima kasih atas perkenalannya. Dan saya Yunita, atau biasa dipanggil Ayun, empur rumah di episode Menjadi Queer dan Religius. Saya akan banyak berbincang bersama dua bintang tamu, yaitu Agnia Sambara, orang Indonesia dengan identitas queer, yang saat ini sedang menyelesaikan studi doktoral di Amerika Serikat tentang seksualitas, gender, dan Islam, ...lebih spesifik mengenai bagaimana orang-orang queer membangun relasi kepada Tuhan. Yang kedua, saya juga bersama Masturia Syahdad... ...yang merupakan seorang peneliti lepas tentang kajian gender dan feminisme Islam. Ia aktif mengajar naji di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta... ...di setiap akhir pekan, sejak tahun 2016 hingga sekarang. Tanpa berpanjang lebar... Saya mau berbincang dengan Agnia dulu. Halo Agnia, menurut kamu, bagaimana seksualitas itu sebenarnya? Menarik. Buatku, seksualitas itu pertama-tama tentu bisa dipahami sebagai uh, bagaimana seseorang tertarik pada orang lain secara seksual, tapi juga secara romantis, dan juga dengan kategori-kategori lainnya. gitu. Tapi buatku seksualitas itu lebih luas dari orientasi seksual itu sendiri gitu ya, Yun. Kayak eh ya. uh, ketika kita bicara soal seksualitas, kita nggak cuma bicara apakah seseorang itu heteroseksual, ataukah dia gay, dia lesbian, dia biseksual, dia aseksual, tapi juga tentang gimana seseorang ini mengejuantarkan aspek yang bersifat seksual dan romantis di dirinya itu ke kehidupan sehari-harinya. Itu sih selama ini aku melihat bagaimana seksualitas itu. Apakah queer itu bagian dari seksualitas seseorang atau hal yang berbeda menurut kamu ya. hmm. ini pertanyaan yang menarik sebenarnya karena uh, selama ini aku pikir queer bisa merujuk pada seksualitas queerness bisa merujuk pada seksualitas tapi pengalaman menjadi queer dan queerness itu sendiri dapat bisa lebih luas gitu dari apa yang kita pahami sebagai seksualitas karena aku suka banget dengan bahasanya Bell Hooks seorang pemikir Feminis Kulititan yang menyatakan bahwa menjadi queer itu adalah pengalaman keseharian ketika identitas kita selalu bergesekan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, norma yang ada di masyarakat, jadi kita nggak cuma bicara soal siapa yang kita sukai, siapa yang kita cintai, yang seringkali berbeda dengan norma masyarakat, tapi bahkan hakikat kedirian kita tuh juga berbeda gitu dengan apa yang masyarakat inginkan dan apa yang masyarakat selalu tanamkan. Gitu. Jadi buatku, Queer bisa merujuk pada seksualitas tapi queer juga bisa menjadi lebih luas dari perkara seksualitas baik kalau dari e, pribadi kamu makna queer itu apa sih aku suka gitu mengidentifikasi diriku sebagai queer karena seringkali aku mengalami kebingungan gitu ketika merujuk pada diriku aku ini sebenarnya apa gitu karena e, dulu aku seringkali merujuk diriku sebagai G tapi ternyata aku tertarik pada perempuan Terus kemudian aku sempat mikir mungkin apakah aku ini biseksual gitu. Tapi lambat laun aku pikir term biseksual itu terlalu sempit gitu untuk mendeskripsikan seksualitasku dan untuk mendeskripsikan aku sebagai seseorang manusia gitu. Jadinya aku menggunakan istilah queer karena istilah queer ini menurutku oke okay banget untuk dipakai ketika aku mencoba untuk defying labels. Dan jadi untuk keluar dari kotak-kotak yang sangat rigid dan kaku yang ditetapkan oleh masyarakat ini gitu. Hmm. Gitu sih Yon. Ya, menarik, e, mungkin juga banyak orang yang ini ya, merasakan hal itu. Cuman, e, banyak orang juga yang tidak terinformasikan terkait e, identitas dirinya sendiri gitu. Nah, mm -hmm. kalau dari kamu, bagaimana sih latar belakangmu menjadi queer di Indonesia yang e, negara kita ini merupakan bagian dari Southeast Asia? Mungkin aku bisa cerita lebih lanjut tentang pengalamanku sebagai seorang queer di Indonesia, ya. tapi kalau tentang bagaimana akar belakangku sebagai seorang Indonesia merupakan bagian dari uh, status yang mempengaruhi pengalamanku sebagai queer aku masih belum tahu sebenarnya oke okay. oke okay. Aknia, menurutmu apakah menjadi queer itu berakar dari cerita sejarah yang ada di Indonesia kalau buatku aku pribadi sebenarnya enggak uh, dan mungkin ini sebenarnya pertanyaan yang menarik banget emang kalau misalnya kita melihat ke gerakan gay dan lesbian di tahun 80-an gitu misalnya kan teman-teman di masa itu sangat ingin mencoba membangun narasi dan membangun relasi bahwa seksualitas mereka emang punya basis kultural gitu di Indonesia gitu dengan melihat bahwa oh ada loh praktik semacam bisu, calalai, calabai, di bugis, terus kemudian ada pembahasan soal uh, waruk dan pembelak di Jawa Timur kalau nggak salah atau di mana di mana. Kalau buatku sendiri, tentu pengalamanku menjadi queer itu berasal dari pemikiran yang panjang, gitu ya. Dan juga banyak mikir, sebenarnya soal apakah aku ini belong atau enggak di penjara, aku di agama, aku bla bla bla, eh, dan lain-lain, sorry. Tapi kalau misalnya terkait dengan cerita sejarah di Indonesia atau enggak, aku pribadi sih enggak. Mungkin ada teman-teman lain yang iya. Oke. Okay. Kamu bisa membayangkan nggak bagaimana kehidupan jadi queer jika tidak ada kol kolonialisasi di Indonesia? Ini juga pertanyaan yang menarik, dan sejujurnya aku juga belum tahu jawabannya karena aku juga sering kepikiran gitu. Gimana ya, kalau nggak ada? Apalagi misalnya kalau kita ngomongin tentang uh, kriminalisasi, homoseksualitas di Indo, kan erat gitu kaitannya dengan KUHP yang dari uh, penjajahan Belanda. Gitu. Uh, jadi mungkin. Tentu pasti akan ada yang beda. Aku nggak tahu bedanya seperti apa. Walaupun kalau boleh kembali ke soal religius sedikit. Eh, pertanyaan soal ketiadaan kolonisasi ini sebenarnya menarik banget buatku. Karena ada cerita-cerita di masa lalu yang bahkan terjadi sebelum proses kolonisasi. Tapi menunjukkan ada bentuk homofobia atau transfobia gitu yang juga emang terjadi. Jadi maksudku kalau misalnya kita ngeliat tentang gimana gerakan DITI-nya Kahar Muzakar waktu Sulawesi bisa mengakibatkan pada pembunuhan puluhan atau ratusan orang bi bisu di Bugis waktu itu uh, aku penasaran aku tertarik sih untuk tahu apakah kalau nggak ada kolonisasi fair people di Indonesia bisa lebih diterima atau enggak, jawabannya mungkin iya tapi jawabannya juga mungkin bisa enggak karena lagi-lagi kita akan kembali lagi ke persoalan agama, norma, dan nilai, dan lain-lain jadi tricky sih emang tapi ya. Ya, aku belum tahu bisa, bayanginnya kayak gimana bentuknya. Ya. Jadi emang jawabannya juga bisa, iya bisa tidak gitu ya. Oke, okay. sebelum kita masuk ke pertanyaan yang menyangkut religiositas, aku mau ke Mbak Masturiah dulu. Mbak Masturiah, bagaimana pandanganmu tentang seksualitas? Saya tidak ini ya Mbak ya, saya tidak bisa menjawabnya secara teori ya. Tetapi ini salahnya sepengetahuan saya. Uh, sepengetahuan saya mengikuti kegiatan training seksualitas itu, yang mana uh, pengisinya adalah Mbak Agustina uh, dari Arda Institute uh, Tahun 2017 saya ikut training seksualitas itu. Dia mengatakan bahwa uh, seksualitas itu adalah soal ketubuhan. Soal ketubuhan. Soal ketubuhan tentang, uh, tentang seorang anak manusia, yang dia itu ingin... Uh, diperlihatkan, apa ya, dia itu ingin dilihat uh, secara sosial dan secara gender oleh oleh manusia yang lainnya, gitu. Ah, Jadi ah. seksualitas itu tidak hanya soal tubuh, tapi soal pikiran, soal rasa, soal perasaan, soal hasrat, soal keinginan, dan lain sebagainya. Itu yang saya ketahui. Mbak ya. apakah queer bagian dari seksualitas seseorang? hasil bacaan hasil bacaan saya tentang buku-buku LGBT baik yang ditulis oleh Henry Julius maupun yang ditulis oleh siapa Bu sudah mulia yang buku tentang seksualitas itu maupun yang ditulis oleh Judith Butler dan lain sebagainya A queer itu adalah LGBT tapi bahasanya yang halus gitu loh dulu queer itu dianggap sebagai orang yang buruk itu tetapi kemudian lambat laun ada pergeseran kayak pergeseran pandangan bahwa ya queer itu ingin melambangkan tentang LGBT. Mulanya di Indonesia itu LGBT kan dicap sebagai black, gitu, sebagai nego sebagai merah hitam itu. Tapi lambat laun gerakan LGBT kemudian me, me, apa ya, mendeklarasikan dirinya sebagai gerakan queer dan itu lebih soft kayaknya. Secara bahasa itu lebih halus itu. Baik. Kalau makna queer itu apa bagi Mbak Mastur ya? Uh, sepengetahuan saya, berinteraksi dengan teman-teman waria. Saya kan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman waria. Ya, mereka ingin dilihat dirinya sebagai bagian dari manusia. Saya pikir, kuit uh, itu adalah soal ketubuhan, soal pikiran, soal penerimaan, soal identitas diri, soal pengakuan sosial, soal perlakuan masyarakat terhadap kelompok minoritas gender dan seksual. Oke. Okay. Mbak Masturyah, boleh cerita dong tentang awal mula mendedikasikan diri untuk mendalami kajian gender dengan perspektif feminis Islam? Uh, saya pertama kali belajar tentang gender studies itu ketika kuliah S1, Mbak. Kebetulan saya S1-nya filsafat Islam, uh, kemudian S2-nya juga filsafat Islam. Jadi dalam filsafat Islam itu memang uh, studi gender, apa ya istilahnya itu mata kuliah gender dan feminism itu memang setiap semester diajari itu karena itu bagian dari pemikiran itu bagian dari pemikiran cuman kalau dalam kajian saya di sarjana filsafat Islam dan magister filsafat Islam itu lebih ke analisa analisa gender dalam Islam jadi bagaimana melihat kajian gender itu dalam wilayah Islam dari teks dari hadis dari dari Al quran dari hadis dari apa uh, kajian ini apa uh, Islam klasik gitu. Kemudian uh, di salah satu mata kuliah itu kan diajari tentang di dalam um, apa di dalam pemikiran Islam diajari tentang bagaimana uh, gerakan LGBT di dalam dunia bukan bagaimana bagaimana uh, kondisi uh, kerajaan Islam di mas Islam klasik memperlakukan memperlakukan uh, tubuhnya itu kan di zaman Ottoman Turki para khalifahnya itu kan ini mbak ada yang l ada yang G gitu jadi di dalam konteks pemikiran Islam ya maksudnya itu diajari untuk menerima itu karena kan memang ada sejarahnya ada lukisannya dan lain sebagainya kemudian itu dikaitkan dengan teks Islam Bagaimana Islam melihat itu misalnya kita kaitkan dengan Nah, surat eh, apa tentang ini tentang kehidupan Nabi Lut di dalam Al-Qur'an itu kemudian hadis-hadis Nabi itu Itu yang kami pelajari. Kemudian saya memfokuskan pada tulisan tentang LGBT itu awal mulanya ketika ada fatwa MUI tahun 2004 tahun 2014 eh, fatwanya itu mengatakan bahwa LGBT itu adalah haram eh, dan eh, orangnya harus di harus dihukum apa, harus dihukum harus dihukum mati gitu loh mbak kemudian saya sebenarnya tidak tahu tentang fatwa itu tetapi karena saya punya teman kos kebetulan dia L dan saya tidak tahu kalau dia L saya tidak tahu dia L dia itu bercerita tentang fatwa MUI itu kebetulan saya sering menulis jurnal yang meng, yang bisa mengkritik tentang MUI karena wilayah saya memang ketika saya kuliah memang diajari bagaimana mengkritik fatwa-fatwa yaitu bertentangan dengan hak asasi manusia itu memang wilayah kajian saya di mata kuliah apa di, di kuliah jurus apa di kuliah S2 itu. Kemudian dia bercerita soal fatwa itu saya gini, kok lucu ya MUI memberikan fatwa semacam ini ini kan. Punya otoritas itu, MUI itu punya otoritas, tapi kenapa kok otaknya itu kok nggak dipakai? gitu Ini kan manusia, LGBT itu adalah manusia, dan mereka fakta ada betul-betul hidup di Indonesia. Ketika mereka dihukumi oleh MUI sebagai orang yang terlaknat, pendosa, berzina, kemudian harus dihukum mati, itu pelanggaran hak. Dan itu berseberangan dengan hak asasi manusia. itu. Disitulah saya kemudian terlintas untuk menulis tentang mereka. Kebetulan tahun 2015, jurnal perempuan itu membuka call for paper untuk tulisan LGBT. Saya menulis itu, saya menggunakan analisanya Khalid Abu El Fadel, seorang pemikir Islam dari Kuwait, dia ahli tentang fikih. Bagaimana mengkritik teks dari fatwa-fatwa Islam menggunakan kajian human rights, hak asasi manusia. Ternyata tulisan saya itu dipublish sama JP, dan saya diundang JP untuk presentasi tentang itu. Disitulah kemudian orang melihat saya sebagai, kamu kok bisa ya mengkritik MUI dari LGBT gitu. Itu memang wilayah saya, tidak ada yang istimewa di situ, saya bilang begitu. Kemudian tahun 2016, akibat dari fatwa ini adalah, isu LGBT itu kan menguat di tahun 2016 ya Mbak? So, saya mendengar kabar dari koran kalau pondok pesantren al Alfata itu digerebek eh ah, kemudian ditutup selama empat bulan dan itu eh, <coughs> CNN memberitakan Kompas kemudian BBC dan lain sebagainya. Pada pada masa pesantren Waria ini ditutup, saya menghadiri sebuah acara ulang tahun Or, gerakan Organisasi gerakan perempuan pesertanya itu salah satunya adalah orang-orang waria. Nah, dia bercerita di dalam forum itu bagaimana perlakuan aparat terhadap mereka. Saya, sebagai peserta, terenyuh gitu loh mendengar itu. Terenyuh. kemudian, ketika jam makan siang, saya bilang, "Saya pengenlah main." Saya bilang begitu kenalan itu ya. Kemudian, warianya bilang, "Boleh, Mbak, kami di Kota Gede kok loh." Kok dekat sekali, saya bilang begitu. Jarak dengan kosan saya itu nggak nyampe 2 meter, nggak nyampe 2 kilo. Kayaknya malamnya itu saya datang ke situ. Dan memang ini memang memang ditutup pesantrennya Saya kemudian menawarkan diri untuk apa ya, Bu, yang bisa saya bantu. Saya pengenlah membantu sedikit di pesantren ini. Kemudian uh, warianya itu bilang, pesantren, pimpinan pesantren warian, kami butuh guru ngaji. Oh ya saya siap. Saya bilang begitu. ya Karena saya backgroundnya orang pesantren, ya saya sangat sayang. sayang. Sangat siap sedia untuk mengajar ngaji di situ. Ketika 4 bulan ditutup, bulan Juli kalau tidak salah pesantren itu dibuka, saya membantu mereka mengajar ngaji sampai sekarang. Wah, latar belakang yang sangat inspiratif. Lalu bagaimana rasanya menjadi sekutu atau allies dari kelompok LGBTIQ di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Jogja Mbak Masurya? Kalau bertanya bagaimana rasanya, rasanya nano-nano Mbak. Ada suka, ada duka, ada penerimaan, ada penolakan, ada ada bahagia, ada tawa, ada air mata. Pokoknya lengkap gay gaduh-gaduh. Lalu menurut Mbak Masturi ya, apakah kelompok dengan identitas queer ini berakar dari cerita sejarah yang ada di Indonesia? Uh, sepengetahuan saya membaca tentang uh, tentang ini tentang uh, transgender dalam budaya Indonesia memang mereka ada Mbak mereka memang ada contohnya kayak misalnya apa hasil buku-buku tentang antropologi yang menceritakan tentang calalai dan calabah itu itu memang mereka memang mereka memang faktanya memang bagian dari kelompok manusia rakyat Indonesia gitu. cuman eh, kenapa mereka kemudian ditolak karena masyarakat Indonesia sekarang itu menurut saya menurut saya itu kan gila agama gitu loh jadi sedikit sedikit tuh membawa dalil sedikit-sedikit itu membawa teks Al-Quran sehingga apa-apa yang berseberangan dengan Al-Quran dengan hadis itu kemudian dianggap sebagai haram itu padahal asal muasalnya kelompok waria kelompok transgender di Indonesia itu ada dan mereka menjadi bagian dari rakyat Indonesia bahkan di di komunitas bisu itu di komunitas di Bugis itu kan mereka dianggap sebagai Wakil Tuhan ketika perayaan-perayaan keagamaan, tapi kan di Pulau Jawa, kan enggak. Kalau di Pulau Jawa sekarang, mereka kan jaga sebagai pengamen, pekerja seks gitu. Kalau belajar pada sejarah, eh, di mana di Ponorogo itu, mereka bagian dari ini, dari budaya Indonesia, seni tari-tari hmm. ronggeng itu kan oria. kemudian Jaya. Kemudian, di Madura, di kampung saya itu. Uh, orang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan itu masuk ke dalam seni budaya, seni budaya namanya ledruk, ledruk tulisannya itu. Itu apa ya kayak gitu itu kan realitas sosial mbak. Tidak bisa kita uh, menafikan tentang kebudayaan kita sebagai akar diri Indonesia. Gitu. Tidak bisa itu. Justru mereka yang menolak keberadaan waria menurut saya mereka mungkin tidak sadar hidupnya di Indonesia. sadarnya mereka hidupnya di, di, di dunia Arab. Baik, artinya kelompok queer ini kan sudah ada sejak dahulu. Nah, apakah Mbak Mas Turiah bisa membayangkan bagaimana kehidupan kelompok queer jika tidak ada kolonialisasi di Indonesia? Uh, saya belum baca, Mbak, belum baca uh, kehidupan uh, kelompok LGBT, kelompok queer ini ketika masa penjajahan. Saya belum baca itu. Uh, tetapi... Uh, yang saya baca adalah kelompok LGBT itu memang ada di zaman ya, memang ada ini mbak, jadi uh, dalam perkembangan masyarakat Indonesia mereka itu nyata gitu, khususnya dalam konteks budaya, seni itu tapi kalau dikaitkan dengan kolonialisme saya belum tahu itu wah menarik baik, sekarang saya mau ke Aknia lagi ya nanti akan berbincang lagi dengan mbak Mastur, ya kalau Aknia ini pertanyaan buat kamu lagi nih. Pertanyaan singkat, dan tapi bisa jadi jawabannya panjang. Bagaimana sih kamu memandang agama Islam? Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya lagi-lagi, karena di satu sisi aku sendiri seorang Muslim, jadi aku punya pandanganku sendiri tentang apa itu agama Islam, tapi di sisi lain aku ini kan juga mahasiswa post-doktoral di ilmu sosial yang belajar soal Islam. gitu. Jadinya ada dua pandangan yang berbeda yang sebenarnya terkait satu sama lain. Kalau dari sudut pandang akademiku di disiplinku aku dibiasakan untuk melihat Islam sebagai tradisi, dia tradisi keagamaan yang berakar pada Quran dan pada Hadis dan juga pada jema'ah ulama dan pada ya tradisi kehidupan Muslim lainnya. Tapi sebagai seorang Muslim juga aku melihat Islam satu sebagian yang tadi itu yakni sebagai tradisi yang berakar pada Quran, Hadis dan lainnya. Tapi ya aku juga melihat agama Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril pada Nabi Muhammad gitu. Jadi dia adalah bentuk kebenaran gitu untukku gitu, yang bersifat sakral dan divine. Oke kali ini aku ingin bertanya langsung kepada Agnia dan Mbak Mastoria. Hari ini kan kita tahu banyak studi literatur ya yang bisa kita temukan yang membicarakan soal Islam dan queer. Seperti misalnya ditafsirkan dalam Al-Quran telah membedakan laki-laki dan perempuan secara ilmiah yang mana dijadikan patokan untuk orang yang beragama Islam menolak orang-orang dengan identitas queer. Di sisi lain, banyak juga literatur hari ini yang memberikan analisis baru terhadap Al-Quran untuk melihat queer sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dari sudut pandang kalian, apakah ada tempat untuk orang-orang queer dalam agama Islam enggak sih? Secara singkat, padat dan jelas, menurutku tentu ada tempat untuk orang-orang queer dalam agama Islam. Dan ini memang akan jadi pertanyaan yang selalu sulit yang menurutku, dan akan selalu muncul ketika kita bicara soal teman-teman queer dan Islam sebagai tradisi keagamaan. Karena Islam layaknya tradisi agama Abraham lainnya juga punya relasi yang seringkali hostile gitu kan dengan teman-teman queer dan trans. Pembahasan tentang Quran ini sebenarnya menarik buatku. Karena ada satu pembahasan dari, dari Akademisi Kajian Islam namanya Zahra Ayubi. Jadi Zahra Ayubi ini sempat, dia nggak necessarily ngebahas tentang queer, tapi dia ngebahas tentang gimana di pemikirannya Al-Ghazali, Tusi, dan Davani pembahasan tentang nafs atau jiwa manusia itu di pembahasan para filosof, sorry, Para filsuf Muslim dan etisis Muslim ini selalu dibingkai uh, dengan pembahasan yang maskulin gitu. Jadi ketika mereka sedang bicara ketika mereka sedang bicara tentang jiwa manusia, mereka sebenarnya cuma ngomongin tentang jiwa yang mereka bayangkan sebagai jiwa yang maskulin dan jiwa yang laki-laki gitu. Jadi pembahasan mereka tentang jiwa aja bahkan sebenarnya mengeksplosi perempuan dan laki-laki yang non-elit. Gitu. Jadi ketika mereka membahas tentang Islam dan tentang hakikat manusia pembahasan tentang apa yang bisa dipahami sebagai manusia dari awal udah mengeksklusi perempuan dan mengeksklusi laki-laki yang ada di kelompok budak dan lainnya gitu. Dan jadinya pembahasan Zahra Yubi ini bikin aku terus penasaran gitu karena tentang uh, tempat komunitas dan orang-orang queer dalam agama Islam karena pada akhirnya Quran sebagai firman Allah ini kan akan selalu dimediasi, diterjemahkan dan ditafsirkan oleh manusia gitu ya Dan manusia tentu nggak bisa lepas dari biasnya Dari posisinya di masyarakat Dari nilai-nilai heteronormatif Yang ia miliki Dan jadinya mungkin keberadaan nilai Dan norma yang mempengaruhi Proses tafsir ini akan Menjadikan kita sulit untuk berpikir Bahwa ada ruang nih Dalam agama Islam untuk teman-teman queer Tapi di sisi yang lain ya Aku sepakat dengan pertanyaanmu tadi bahwa Ada banyak belakangan Pembahasan tentang agama Islam yang mencoba untuk melakukan reinterpretasi ayat, reinterpretasi tafsir. Dan jadinya untuk menggali pemahaman bahwa Islam itu sebenarnya embracing keragaman. Islam itu adalah agama cinta dan kasih. Yang mana sebenarnya sesuai juga dengan sifat Allah sebagai Tuhan yang maha mengasihi dan Tuhan yang maha menyayangi. Dan aku sih, kalau buat aku pribadi, aku selalu melihat bahwa ada tempat dalam Islam untuk teman-teman queer. Karena... Kalau misalnya kita bilang enggak ada tempat untuk teman-teman keluar -teman dalam agama Islam, menurutku ini udah sangat bertentangan gitu dengan sifat Allah. Sorry, dengan nama Allah Arham dan arahman, Ar gitu sebagai yang Maha Menyayangi dan Maha Mengasihi. Karena kalau boleh cerita sedikit tentang pengalaman ku untuk bisa berdamai dengan identitasku, pertanyaan yang selalu ku pertanyakan dulu adalah kalau Allah yang maha pengasih dan Maha Penyayang, kenapa Allah nggak bisa mengasihi dan menyayangi kita yang ia ciptakan yang ia ya ciptakan seperti ini gitu. Dan karena ya udah aku melihat piernessku, seksualitasku dan identitasku emang sebagai bagian dari proses penciptaan yang Allah ciptakan dengan intensional gitu. Karena kalau kita lihat Quran ada salah satu ayat yang bilang bahwa nggak ada daun jatuh yang bisa jatuh dari pohonnya tanpa sepengetahuan dan kehendak Allah, apalagi takdir penciptaan kita sebagai manusia yang queer dan Ya udah, gitu. menurutku ini semua adalah bagian dari proses penciptaan Allah dan ini uh, queerness ini diciptakan secara intensional dan proses tafsir yang heteronormatif, yang ses-heteronormatif. Proses tafsir inilah yang menghambat kita untuk bisa punya akses ke Allah sebagai Tuhan yang maha pengasih dan maha yang Semoga jelas ya, Yun. Oke, okay, terima kasih Agnia untuk penjelasannya. Sekarang Mbak Masturyah, bagaimana sudut pandang Mbak Masturia, apakah ada tempat untuk orang-orang queer dalam agama Islam? Begini Mbak, dalam dalam apa kajian tafsir yang saya pelajari ya, karena saya pernah belajar studi tafsir tapi itu hanya dasar saja, hanya dasar saja. Pada dasarnya teks Al-Qur'an itu itu tidak bisa berbicara tentang dirinya sendiri. Pada dasarnya begitu. Tetapi Teks ini, al ayat ini kan uh, dalam kajian kajian hermeneutika kan dibilang teks. Jadi Al-Quran ini, ayat-ayat di dalam Al-Quran, teks, di dalam al itu tidak bisa berbicara sendiri. Dia tidak punya suara. nah Bagaimana dia kemudian uh, bersuara? Yang bersuara itu adalah mereka yang ahli dalam soal dalam Al-Quran. Soal al mereka disebut dengan para mufasir atau penafsir para mufasir inilah yang kemudian mewakili suara teks suara-suara ah, para mufasir inilah kemudian sampai kepada umat Islam kalau mufasirnya dia punya pandangan Islam yang progresif, maka hasil-hasil Tafsirannya, dia akan berpihak kepada kelompok minoritas gender dan seksual, kepada kelompok yang mustad afir, kepada kelompok yang dimarginalkan. Mereka akan tetap membela itu dengan menggunakan kacamata hak asasi manusia. Apapun itu, karena teks itu ada teks dengan teks, ada teks dengan Adis, dan lain sebagainya. Jadi, wilayah tafsir itu luas, Mbak, tapi persoalannya adalah para mufasir ini, para mufasir Islam progresif, suaranya itu redup dan lebih nyaring suara mereka yang mufasir mufasir kon, apa Islam Islam konservatif tuh suara-suara yang Islam progresif itu redup meskipun mereka tetap konsisten bersuara, mereka tetap konsisten melulis, dan hasil kajiannya tuh tertulis itu loh. Cuman kan tidak sepopuler para mufasir yang konservatif ini. Justru para mufasir yang konservatif ini yang lebih dikenal banyak orang dan diajari di pesantren-pesantren, dipelajari di universitas, kemudian dijadikan kajian, dibahas berulang-ulang, sehingga dentumannya itu semakin luas ke masyarakat. Gitu. Tapi yang apa mufasir yang progresif itu tidak suaranya itu tidak begitu nyaring karena masyarakat yang tidak menerima itu gitu loh. Mas, masyarakat, masyarakat Muslim. Mayoritas masyarakat muslim Indonesia, kita mengerti atau tidak, itu lebih beriman kepada fatwa MUI, Mbak. Dan kita tahu, orang-orang di MUI, para ulama di MUI, itu apa, sedikit yang progresif. Bahkan seperti contoh misalnya kayak Bu, Bu Sudah Mulia, itu kan tidak begitu dipakai, toh. padahal beliau dulunya sebagai orang MUI, tapi kan tidak begitu dipakai, kan ironis sebenarnya itu. Tapi kan baru-baru ini ada, Beberapa ulama perempuan yang masuk ke dalam jajaran MUI itu mungkin pembaharuan yang baru ya sekarang itu. Oke, terima kasih. Lalu bagaimana pengalaman Mbak Masturi yang mempelajari kelompok ini dan mereka percaya pada Islam serta menjalankan ibadahnya? Pengalamannya gimana itu? Mungkin ada, in, mungkin itu sudah Mbak Masturi tuliskan juga di dalam bukunya spiritual spiritualitas waria itu, Mbak. Boleh ceritain, Mbak. Di, kalau itu lebih banyak di buku santri warya Mbak nih Oke okay, santri warya punya jadi teman-teman waria itu saya akan bilang teman-teman ya teman-teman waria ya. itu kalau misalnya sholat banyak dari mereka itu menggunakan apa ya tata cara sholat laki-laki dalam konteks fikih sedikit dari mereka yang sholat menggunakan tata cara perempuan Misalnya ada yang aktif ini kan 25 orang, paling yang menggunakan sholat atribut perempuan itu paling cuma dua atau tiga gitu. Selebihnya itu menggunakan atribut laki-laki. Ketika saya di dalam buku ini, hasil wawancara saya dengan mereka, kenapa kok masih menggunakan atribut laki-laki? Kamu kan secara gender merasa dirimu perempuan. Dia bilang, saya menghadap Tuhan, mau sholat, mau mati nanti, saya ingin seperti saya dilahirkan dan bagaimana Fiki melihat saya sebagai laki-laki gitu tapi dalam konteks masyarakat saya ingin masyarakat melihat saya sebagai perempuan karena jiwa saya adalah perempuan itu dan ini mbak teman-teman waria di pondok pesantai Waria Alfata itu tidak semua mereka menggunakan pakaian perempuan banyak dari mereka menggunakan pakaian laki-laki dan kalau apa ya kalau orang Orang umum melihatnya itu laki-laki, tapi karena saya sudah punya mata, punya mata waria gitu. Ya saya bisa punya insting bahwa dia waria, dan ketika saya tanya, ya saya waria, Bu. itu. Bahkan teman-teman waria ini ada yang menjadi RT, Pak RT ada, dan masyarakat menyebut dia sebagai ibu RT. Padahal jenis kelaminnya laki-laki karena dia waria, ya masyarakat memanggilnya dia ibu, Wari, ibu RT. Ibu RT, karena dia jujur, jadi dia menjadi, eh, Ibu RT itu kurang lebih 12 tahun sekarang. Kemudian yang pengusaha, banyak dari mereka yang menggunakan atribut laki-laki. Wah, kita baru saja mendengar informasi tentang kajian gender dalam sudut pandang Vicky ya. Gimana dari sudut pandang sosial, saya mau ke Aknia. Dari referensi yang saya baca nih, tentang geografi queer Muslim di Indonesia, ketika seseorang menjadi queer dan Muslim, mereka akan mengeluarkan banyak identitas di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya cara berpakaian tadi yang juga dijelaskan oleh Mbak Mastoria. mereka akan berpakaian uh, yang seharusnya Muslim gitu, laki-laki dengan sarung dan celana panjang, juga baju lengan panjang serta, serta kopiah. Begitu juga dengan perempuan ketika berkumpul dengan kelompok keagamannya. Namun, akan mengenakan pakaian yang diinginkan ketika berkumpul dengan kelompok queer. Bagaimana kamu mandang hal ini? Ya, ini emang hal yang menarik banget ya, Yun. Dan aku baru sadar, aku dari tadi bilang ini menarik terus. Tapi emang menarik karena uh, bahkan kalau kita cuma melihat ke teman-teman queer di Indonesia, emang praktik ekspresi gender lewat pakaiannya ini kan sangat beragam gitu ya dan ini pasti bisa lebih beragam lagi kalau misalnya kita melihat konteks yang lebih luas dari Indo. Tapi kalau kita bicara tentang Indo aja gitu hari ini, eh uh, aku sih sebenarnya nggak punya opini yang, aku gak punya strong opinion tentang ini gitu. Karena menurutku pada akhirnya bagaimana seseorang mengekspresikan identitas gender dan seksualnya dapat berbeda-beda setiap orang dan dapat berbeda-beda di konteks interaksi orang ini ketika orang ini sedang berada gitu. Dan ini makanya precisely seperti pertanyaanmu tadi tentang uh, seorang queer yang pakaian dan tahan ekspresi gendernya bisa berbeda ketika dia ada di space religius dan bisa berbeda lagi ketika dia ada di space yang queer gitu. aku gak bisa jawab tentang ini dari pengalamanku sendiri karena seringkali uh, ekspresi genderku sama aja karena aku selalu bisa asing sebagai laki-laki cis hetero gitu karena gak punya keharusan untuk ekspresikan diriku untuk dengan cara yang lain gitu uh, tapi emang ia ya ada uh, bahasan dari teman-teman lain dan bahasan dari sejumlah riset di Indo yang ngebahas tentang misalnya teman-teman Transpuan yang ketika lagi sholat di uh, masjid yang umum mereka memilih untuk tampil sebagai laki-laki tapi ada juga sejumlah teman-teman Transpuan lain yang tetap Tampil sebagai perempuan, kayaknya mereka memang perempuan. Dan ini juga sering terjadi di teman-teman lain juga dengan identitas gender dan seksual yang lain. Menurutku, kalau misalnya pertanyaan tadi soal pandanganku gimana, menurutku ini sah-sah dan sahih-sahih -sahi dan lazim-lazim aja karena ya itu tadi, gitu. Bagaimana seseorang mengekspresikan identitas gender dan seksualnya tentu bisa jadi sangat terkait dengan konteks interaksinya, tapi juga bisa terkait dengan apa yang orang ini inginkan, gitu sih. Artinya bisa dikatakan bahwa bisa jadi ketika seorang Muslim dan queer mengekspresikan identitas dirinya, misalnya melalui pakaian tadi ya, itu bagian upaya mereka untuk menjadi diterima. Soal menjadi mereka berpakaian dengan suatu bentuk pakaian gitu, itu bisa dilihat sebagai keinginan mereka untuk diterima tapi mungkin juga ada alasan-alasan lainnya nih Yon. Karena aku sempat baca saat, uh, satu penelitian dari seorang temanku yang juga. Jadi dia melakukan penelitian tentang komunitas trans uh, uh, komunitas transpuan di Jogja. Uh, dan risetnya sem uh, dan ketika ia melakukan riset dia sempat ketemu dengan sejumlah informan transpuan yang ketika sholat, dia berpakaian sebagai laki-laki dengan kopiah gitu, alih-alih dengan menggunakan hijab dan mukena. Dan bahkan ada informannya melakukan uh, yang berpakaian seperti ini ketika sholatnya lagi sendiri aja gitu di rumah gitu. Dan untuk orang ini, ini yang dari sependek pemahamanku, aku ngobrol-ngobrol sama teman penelitiku ini ya. Uh, uh, informan dia ini, satu informan in particular ini melihat bahwa ya dia ingin beribadah pada Allah dalam kondisi uh, badaniyah yang ketika Allah menciptakan dia gitu yakni sebagai, sebagai seseorang yang ketika lahir diekstrim sebagai laki-laki gitu. uh, karena tubuhnya adalah tubuh laki-laki ketika ia lahir, jadi ada yang kayak gitu, gitu. Jadi, ketika uh, kita gak bicara soal penerimaan oleh masyarakat, tapi ingin tampil secara jujur gitu di mata Allah. Tapi di sisi lain, ada juga informan-informan temanku ini yang ketika beribadah, ketika sholat, ya menggunakan mukena, menggunakan hijab, menggunakan mukena sih, basically karena ya mereka memang percaya bahwa mereka memiliki. Mereka adalah perempuan dan memang diciptakan oleh Allah sebagai perempuan, gitu. Jadi mungkin jawaban untuk pertanyaanmu barusan bisa beragam. Mungkin ada teman-teman queer di luar sana yang menggunakan pakaian sesuai dengan identitas seksual lahirnya karena ingin diterima, tapi juga bisa menurutku selalu ada kemungkinan gaya perpakaian seperti ini dilakukan karena ya udah ingin ingin menjadi jujur di hadapan Allah atau mereka mungkin punya alasannya masing-masing. Jadi itu sih akan selalu ada keragaman konteks dan keragaman subjektivitas gitu menurutku yang akan nggak akan ada jawaban tunggal untuk pertanyaan ini Wah kalau bisa aku rangkum sedikit dari pembicaraan kita ada beberapa poin yang bisa diambil yaitu bahwa queer nggak sebatas hanya seksualitas sehubungan seksualitas itu nggak melulu soal seksual dan pada dasarnya Islam itu agama yang baik dan mengedepankan hak asasi manusia maka bagaimanapun bentuk ciptaan sang pencipta, akan selalu ada tempat untuk memadinya. Nah, terima kasih dan Mbak Masturia sudah berbagi pengetahuan bersama saya di sini. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan episode lainnya, ikuti ASEAN SOGI Kalkus di Facebook dan Twitter at dan Instagram at Kalkus. Podcast ini diproduksi dengan Creative Common License.